Ya, balik lagi ke channel gua. Kali ini gua mau membahas sebuah speaker dengan judul Google Nest Mini, ya. Tapi yang istimewanya kali ini gua menyediakan dua buah speaker. Yang hitam di kiri gua ini adalah yang versi pertama dan gua tidak beli dari uh, distributor resmi di Indonesia. Yang putih ini versi yang kedua dan gue beli di distributor resmi di Indonesia ya perbedaan paling mencolok dari keduanya seri apa uh, versi pertama dan versi kedua adalah dari konektor powernya versi pertama dia masih menggunakan micro USB untuk uh, powernya sementara kalau yang versi kedua dia udah pakai uh, jack Uh, bunder untuk uh, power ya, kayak kayak jack power adaptor biasa. Oke, okay, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, si versi kedua ini udah disiapin tempat untuk nyantolin speaker ini di tembok. Ya, jadi tinggal uh, dipasangin paku, tangkutin. Sementara kalau yang versi pertama ini masih belum ya, dia tersedia di pasaran tuh adaptornya untuk uh, apa wall mountednya ya. Nah kalau dari sisi suara gimana? dari sisi suara ini bedanya sih mungkin kalau uh, kuping lu bukan yang betul-betul amat nggak terlalu berasa ya ada lah, ada lah perbedaan tapi bukan yang uh, bikin lu wow, bikin orang, ah gue nggak mau yang versi 1, gue bikin versi 2, 2, enggak. ini uh, perubahannya masih ya cukup kecil lah ya kalau gue bilang ya, oke okay? nah, tapi di video ini gue akan lebih banyak ngebahas uh, instalasi untuk si Versi pertama yang bukan untuk pasar Indonesia ini, yang bukan dijual resmi di Indonesia. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana akan bertanya-tanya, "Eh, kalau gue beli uh, produk Google yang buat bukan buat Indonesia, uh, beda nggak sih cara instalasinya? Bisa nggak sih gue instalasi dengan account gue yang di Indonesia?" Dan ada juga yang bertanya, "Terus kalau ntar udah gue install, bisa nggak sih dia diperintah pakai bahasa Indonesia?" Oke, okay? yaudah, kita langsung aja instalasi di uh, google home nya ya jadi biar kita tahu nih bedanya apa ada nggak sih bedanya kalaupun ada ya uh, lalu bisa bahasa indonesia atau enggak oke okay, lanjut Yuk kita mulai aja proses instalasi dan pemasangannya ya uh, untuk produk ini nggak ada unboxingnya karena emang gue dapet nggak ada boxnya. Nah ini kalau yang bukan resmi Indonesia colokannya colokan seperti ini nih. Ini kalau nggak salah infonya nih X Singapura barang X Display. Ujungnya uh, colokannya USB Micro ya, belum USB C. Oke di bagian samping Nah itu port chargingnya. Lalu ada tombol mute Ini untuk kalau lu lagi gak mau Dia ngerespon ya dengan suara Sisanya sama Atasnya bahan kain Nah kalau yang versi satu ini Dia belakangnya mulus Dan ini karena non resmi dia ada Stiker uh, garansi toko nya Udah sih, belakangnya simple aja kayak gini Dan karena ini bukan colokan untuk listrik Indonesia Kita pasti butuh adapter atau converter ya Untuk dicolokin ke listrik rumah Jadi kalau lo mau beli yang non resmi kayak gini Siapin converter sebelum bisa mencoba Di video kali ini, gua akan pasang display timer karena di beberapa part videonya akan gue cepetin ya Biar lo gak bosen nunggu prosesnya Tapi dengan adanya timer lo bisa punya gambaran Kira-kira uh, berapa lama sih ngerjain kayak gini Lalu berikutnya untuk kata-kata yang ada di layar ini Akan gue sensor Supaya kalau lo lagi nonton dan pakai uh, Google Devices Google Devices lo gak ngerespon dengan video ini ya Oke okay, kita mulai Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. bagian ini akan muncul dialog bahwa uh, si google home mendetek bahwa produk ini bukan produk buat indonesia, cuek aja kita klik proceed I'm your Google Assistant. I'm here to help. To learn a few things you can do, continue in the Google Home app. Nah, dengan munculnya suara tadi, artinya instalasi selesai dengan sukses. Tidak ada halangan berarti selain uh, notifikasi bahwa produk ini bukan diperuntukkan untuk Indonesia. Tapi semuanya bisa berjalan lancar yang berikutnya kita akan tes apakah produk ini bisa merespon perintah suara dalam bahasa Indonesia karena ini produknya sebetulnya bukan untuk Indonesia ya Gombalin <tos> saya dong <tos> Siap ya, Mi, Mi apa yang paling top? Miss you so much Kasih teka teki dong Sip, ini dia Tidak bergantung saat kita jalan atau berhenti Dia tetap jalan Tapi bila dia berhenti, kita akan mati Apa itu? Jantung? Ya, instalasi berhasil Dan ternyata produk ini walaupun bukan untuk Indonesia Dia tetap bisa merespon perintah suara dalam bahasa Indonesia untuk Google Nest Mini yang versi satu ini gua beli seharga 260.000 Sementara Yang versi resmi yang uh, Google Nest Mini 2 ini gua beli seharga 599.000 Perbedaan yang cukup jauh dan signifikan ya Kalau lo berani ambil resiko beli barang Udah non resmi dia juga bukan barang baru Mending ambil yang tipe 1. Tapi kalau lu worry sama warranty dan yang lainnya, ya gue saranin ambil yang tipe 2. Untuk link pembelian kedua barang ini bisa lu lihat di kolom deskripsi ya. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Sampai jumpa lagi. Bye.